Mengapa muntahan ikan paus sangat mahal? Pada Oktober 2021 lalu, seorang nelayan menemukan muntahan ikan paus di pantai Thailand. Total, ia menemukan muntahan ikan paus seberat 30 kg, dan diyakini berharga sekitar 17,8 miliar rupiah. Muntahan ikan paus atau ambergris menjadi komoditas yang memiliki harga fantastis. Dalam bahasa latin, ambergris terdiri dari dua kata yaitu ambra dan grisea, yang artinya batu amber berwarna abu-abu. Ambergris ini berasal dari paus sperma atau biasa disebut paus kepala kotak. Kenapa muntahan paus bisa mahal? Muntahan paus digunakan untuk membuat parfum bermerah kelas atas, supaya wanginya bisa bertahan lama. Yang membuat harganya melambung tinggi adalah muntahan ikan paus sulit untuk ditemukan, karena populasi paus sperma yang semakin sedikit, dan hanya 1% paus sperma yang menghasilkan ambergris ini.